Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi Perkenalkan Saya Abdul at Mahasiswa Universitas Islam Bial dari fakultas Psikologi di BINPN 2181-10173 Baiklah Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan materi tentang Psikologi Islam Dan kemudian akan saya jabarkan melalui video ini. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Seperti apa sih psikologi Islam itu? Yang pertama, kita akan membahas konsep psikologi Islam. Psikologi Islam memiliki sejumlah nama yang diajukan oleh para pengkajas psikologi Islam itu sendiri. Di antaranya adalah psikologi al-Qur'an. Di sekolah psikologi nansiologi, psikologi di sekolah di umat, di psikologi di profetik, psikologi di di motivatif, psikologi di di sufi, serta psikologi di di islam itu sendiri. Secara garis besar, apa yang dimaksud dari nama atau islam tersebut tidak keluar dari dua pengertian berikut ini. Pertama, psikologi islam adalah ilmu yang membincar tentang manusia yang disesat. Teori, metodologi, dan pendekatannya didasarkan pada sumber-sumber formal islam. Yang kedua, Psikologi Islam adalah corak Psikologi yang berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam. Walaupun secara garis besar, pengertian Psikologi Islam terbagi menjadi dua pengertian yang kita bahas sebelumnya. Akan tetapi, ada beberapa golongan yang lebih konsep mereka sendiri. Berikut adalah berbagai Psikologi Islam yang ada sampai saat ini. Yang pertama, Psikologi Islam sebagai nama. Golongan pertama melihat, Bahwasanya psikologi Islam tidak ada bedanya dengan ilmu psikologi pada umumnya. Perumusannya hanya sebatas memberi cat Islam terhadap teori, konsep dan pemikiran, dengan menambahkan air al Quran yang hadis sebagai pendukung dan pengenaran. Yang kedua, psikologi Islam sebagai corak atau aliran. Golongan kedua berpendapat bahwasanya sebutan Islam dalam psikologi Islam memiliki makna bahwa Psikologi Islam memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakan dari corak atau aliran psikologi lainnya. Yang ketiga, Psikologi Islam sebagai alternatif. Golongan ketiga ini berpendapat bahwa saya, psikologi Islam sebagai alternatif bagi psikologi. Karena secara indaharan satu sifat, psikologi memiliki catat bawaan sehingga mengandung kelemahan dan keterbatasan dalam memahami dan menjelaskan realitas eksistensi secara utuh dari ketiga kategori pengertian di atas. Bukan berarti masing-masing secara eksklusif terpisah sebab masing-masing kategori punya visi yang berbeda, namun secara klinisipir masih dapat bertemu dengan pemusat dan pengertian yang lebih luas. Pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa psikologi islam yang di dimaksud disini adalah sebuah gagasan serta gerakan islamisasi di psikologi yang mempunyai landasan dan orientasi nilai-nilai keislaman. Setelah kita tahu bagaimana konsep dasar psikologi Islam itu sendiri, kita juga harus tahu bagaimana sih sejarah yang perkembangan psikologi Islam itu. Sejarah yang perkembangan psikologi Islam terbagi menjadi tiga fase. Yang pertama, Psikologi Agama pada abad ke 19. Tertinya buku Origin of Species keredang pada tahun 1859 dapat disebut sebagai langkah simbolis yang menyarakan bahwa hidup manusia sendiri dapat diamati dengan teliti serta dibuat hipotesis secara rasional. Setelah 20 tahun, di dengan Bukudarun, William Wood dari unit dengan Jerman mendirikan laboratorium untuk merancang dan memanfaatkan metode eksperimental yang disesuaikan untuk studi tentang perilaku manusia. Tahun 1879 disebut sebagai tahun kelahiran Psikologi Ilmiah Modern sedangkan awal pendekatan dunia pada psikologi agama adalah pada tahun 1881 yang membahas masalah kompresi agama yang diteliti oleh Gates dan Yang kedua, Psikologi Agama pada abad ke-20 Pada abad ke 20 sumber-sumber mengungkapkan bahwa penelitian dunia modern di kajian Psikologi Agama dimulai Sejak adanya kajian para antropolog dan sosiolog seperti Stanley Hall, kontribusi terbesar terjadi di sekitar pergantian Abbas 19 ke abad 19-20. Seperti terbitnya dua buku yang menghasilkan grand teori psikologi agama, yaitu buku karya dealer Starbuck yang berjudul The Psychology of Religion dan buku dari William James yang berjudul The Varieties of Religion Experience. Kemudian pada abad ke-20, para penulis dan peneliti yang bertumpu pada teori Starbuck dan James memberikan istilah, yaitu Psikologi Agama. Perkembangan Psikologi Agama di wilayah Timur sebenarnya telah lebih dahulu dimalikan di dunia barat, seperti dalam koron waktu yang lebih awal, yaitu Ignatofen pada tahun 1110-1185 Masih, dan juga Imam al-Wazari pada tahun 1059, Sampai 1111 masehi Kedua tokoh ini telah membahas Apa yang disebut oleh dunia barat Sebagai psikologi agama Sedangkan pada abad ke-20 Mulai berkembang khususnya Dalam dunia Islam Kajian-kajian tentang psikologi agama Seperti Abdul Mu'in Abdul Adid Al-Marihi Degang bukul yang berjudul Bapawur Ad-Din Indad Fihi Wal Murahim Kairan, Yang membahas tentang perkembangan agama secara spesifik yang berdasarkan pada konteks jiwaan. Jadi karya lain yang lebih khusus membahas tentang psikologi agama adalah Ruh Ad-Din al islam jiwa agama Islam milik Arif Abdul Fattah dan Asrihul Nafsiyah milik Mustafa Fahmi. Dapat dipeliti lebih lanjut bahwa pada dasarnya perkembangan psikologi Islam di kalangan ilmuwan secara besar-besaran terjadi pada abad ke-20. Invasi yang terakhir yaitu psikologi di Indonesia. Perkembangan psikologi agama di Indonesia dilapori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan, agamawan, dan bidang-bidang kedokteran. Karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi Islam adalah karya yang berjudul Agama dan Kesehatan Badan dan Islam yang Psikosomatik. Sejarah psikologi Islam sejatinya terkait dengan dua aspek yang saling berkaitan pertama aspek internal aspek internal terbagi menjadi dua pertama ayat-ayat Al-Qur'an tentang psikolog yang kedua pemikiran filosof muslim tentang psikologi pertama kita akan membahas ayat-ayat Al-Qur'an tentang psikologi Al-Qur'an sendiri mengandung banyak ayat yang berkenaan dengan psikologi contohnya ketika Adam dan Hawa melakukan dosa dengan melanggar perintah Tuhan dan bertobat serta memohon ampunan Tuhan kemudian Tuhan maafkan mereka pada surah Al-Baqarah ayat 36 -33. Dan ajaran serupa terkandung surah dalam penuturan Al-Qur'an tentang cerita dua anak Adam. Satu di antara mereka melakukan kejahatan dengan membunuh saudaranya dengan rasa kebanggaan, kecemburuan, dan keangkuhan memotivasi dirinya untuk melakukan kejahatan dan ia kemudian menjadi orang yang merupi. Tertara pada surah Al-Ma'idah ayat 30-31 Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan psikologi Yang kedua, Pemikiran Filosof Muslim tentang Psikologi Yang pertama, ada Ahmad bin Saham al-Qur'an Dalam kitabnya, Maswa Ali dan walal Keseimbangan Raga dan Jiwa Yang manuskripnya disimpan di Ayaksof di Istanbul Ia pun sukses menjabarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jiwa raga ia mendasarkan teorinya pada Al-Qur'an dan hadis Yang kedua, ada Indusina Sina mendefinisikan jiwa sebagai kesempuran awal yang dengannya, Reses menjadi sempurna sehingga manusia yang nyata Ia membagi jiwa menjadi tiga bagian yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional Yang ketiga, al Secara filosofis, ia membandang manusia adalah makhluk yang berpikir secara kualitas tentang diri manusia itu sendiri sendiri Struktur esensi, hakikat, dan esensinya pengetahuan dan perbuatan. Al-Ghazali sangat mengangkat ilmu jiwa dan memandangnya sebagai jalan untuk mengenal Allah. Ia membagi ilmu jiwa menjadi dua bagian. Pertama, yaitu ilmu jiwa yang mengkaji tentang daya hewan, daya jiwa manusia, daya penggerak, dan daya, daya jiwa sensorik. Kedua, ilmu jiwa yang mengkaji tentang pengolahan jiwa, pelatih, dan perbaikan akhlak. Yang keempat. Najib Adil Muhammad Ibn Regaliyahoz Najib Adil Muhammad pada abad ke-10 memaparkan berbagai penyakit mental secara rinci berdasarkan pengamatan yang teliti terhadap pasien-pasien yang mengidap penyakit mental hasil observasi ini kemudian dikomplikasikan dengan mengklasifikasi berbagai penyakit mental sehingga komplikasinya tersebut merupakan pengklasifikasian terlengkap hingga saat itu dan digunakan hingga saat ini Tokoh lain adalah Muhammad bin Rekaria Rozi, seorang dari bangsa Persia dengan karyanya al-Mansuri dan al-Hawi yang diterbitkan pada abad ke-10 memuat antara lain definisi penyakit jiwa, simptomnya dan penyembuhannya. Ibn al-Haytham dan tokoh kontemporer. Ibn al-Haytham dikenal sebagai panama psikologi eksperimental dan psikofisik dalam kitabnya Kitab Al-Kain Demikian juga Al-Indi yang dikenal sebagai perintis Psikologi eksperimental dan secara empiris memperkenalkan fakturasi antar organ-organ sensorik imunasi organ dan kesadaran, persepsi, dan pengobatan Pada masa kontemporer dalam bidang teoritis beberapa pakar psikologi maupun di telah melahirkan karya-karya dalam bidang ini antara lain seperti Adnil Syarif dan Muhammad Syafiul setelah kita membahas aspek yang pertama, kita masuk kepada aspek yang kedua, yaitu aspek eksternal. Aspek eksternal yaitu aspek di luar ajaran atau pemikiran tentang psikologi dalam ajaran motor biar Islam pada masa lalu. Kemunculan psikologi Islam berkaitan dengan dua peristiwa, yaitu pembangkitan Islam dan kritisisme ilmu pengetahuan modern. Kita lanjut pembahasan nilai yaitu. Konsep dasar psikologi Barat dalam perspektif manusia berdasarkan Al-Quran. Bagaimana sih perspektif manusia dalam konsep psikologi Islam yang teorinya bersandar penuh pada ayat-ayat Al-Quran? Dapat dikatakan bahwa psikologi Islam adalah perspektif Islam terhadap psikologi modern, atau bahkan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Al-Quran memberikan penjelasan tentang manusia meliputi al bashar Bani Adam, an al nafs Al-Aql, al ar Arwah, al al dan Al-Tikra. Dari semua konsep-konsep ini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Al-Qur'an ada tiga konsep pembentuk totalitas manusia dalam Psikologi Islam yaitu aspek bismia, aspek nafsia, dan aspek ruhani. Pertama, aspek bismia, yaitu organ fisik dan biologis manusia dengan segala perangkat-perangkatnya. Yang kedua, aspek nafsya, yaitu keseluruhan kualitas khas kemanusiaan berupa pikiran, perasaan, kemauan, dan kebebasan. Aspek nafsi ini memiliki tiga dimensi. Pertama, dimensi al -nafsi. Dimensi nafsu memiliki dua daya utama yaitu al-gwadab dan syahwaniya. Yang kedua, dimensi al-akal, yaitu dimensi fisikis manusia yang memiliki peran penting berupa fungsi pikiran. Dan yang ketiga, dimensi paul al memiliki tiga fungsi yaitu fungsi kognisi, fungsi emosi, dan fungsi konasi Dan yang ketiga, aspek rohani. Rohani yaitu aspek visitis manusia yang bersifat spiritual dan transcendental. Aspek ini memiliki dua dimensi yaitu arwah dan albitra. Dimensi ini berasal dari Allah SWT. Setelah kita membahas, Konsep Perspektif Manusia Berdasarkan al Kita masuk ke konsep manusia dalam perspektif barat dan relevansi dengan psikologi barat Jika menurut pemahaman psikologi Islam bahwa manusia dibagi menjadi tiga aspek yaitu aspek gizmiah, nafsiyah dan ruhaniyah, maka konsep ini bisa dijadikan dasar untuk menelaah konsep dasar psikologi barat maka dapat dijelaskan bahwa psikologi barat berada dalam aspek jisimnya dan nafsiah, sementara aspek rohannya tidak terjangkau dalam psikologi barat. Pemasan berikut ini akan mencoba membahas secara ringkas konsep barat tersebut. Psikologi barat yang mengusut memperhatinya pada aspek jisimnya adalah psikologi fisiologi yang membahas tingkah laku manusia berdasarkan kajian sementara dan fungsi belajar manusia. Sementara itu. Di antara fisikologi barat membahas aspek nafsi adalah psikoanalisa yang mendasarkan konsepnya pada dimensi anafsi. Adapun psikologi humanistik disebut juga sebagai psikologi fenomenologi eksistensial. Konsep utamanya adalah tercapainya cita-cita humanisme yang diistilahkan dengan manusia yang aktual, yaitu manusia yang mengaktualisasikan seluruh potensinya yang positif untuk masyarakat. Dan aliran terakhir adalah psikologi transpersonal yang dianggap sebagai pengembangan dari psikologi humanistik. Dan psikologi transpersonal menaruh perhatian pada dimensi ritual manusia yang ternyata mengandung berbagai potensi dan kemampuan luar biasa. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa psikologi transpersonal berada di dalam aspek rohania. Namun, perlu dijelaskan bahwa makna aspek spiritual dalam psikologi transpersonal berbeda dengan aspek rohania dalam psikologi Islam. Dari perbandingan secara general antara berbagai uh, aliran psikologi tentang teori psikoanalisa humanistik dan transpersonal dengan perspektif psikologi Islam tentang konsekuensi manusia secara garis besar dapat disimpulkan bahwa psikologi Islam tidak a priori atau menautikan konsekuensi barat pada umumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi Islam Kajian tentang diri manusia Disebut Allah dalam Al Quran yang berbunyi: "Dan urijim ayatina fil akat wa fil amfusin hatta ya tabayyinalaum an-nahl". Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Serbuk silam aji mati Dalam berbagai ayat banyak disebutkan istilah-istilah yang berbicara tentang keadaan diri manusia seperti nafs, ruh, akal, am, fitrah, hujur, dan takwa dan lain-lainnya. Istilah an-nafs termasuk kata yang menyesal untuk disebut Al-Qur'an, yaitu sebanyak 300 kali. Psikologi Islam akan mengkandung jiwa dengan memperhatikan badan. Keadaan tubuh manusia bisa jadi merupakan cerminan jiwanya. Oleh karenanya, Psikologi Islam sangat memperhatikan apa yang Allah katakan tentang manusia. Artinya, dalam menerangkan siapa manusia itu, kita tidak semata-mata mendasarkan diri pada perilaku nyata manusia. Akan tetapi, bisa kita pahami dari dalil-dalil tentang perilaku manusia yang ditarik dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Masa Adepat Psikologi Islam, Tantangan dan Peran Cara Psikologi Muslim. Psikologi Islam dilandasi dengan keyakinan bahwa kebenaran-kebenaran yang hati kita terungkap secara verbal dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak pasti bahwa pengembangan psikologi Islam bukanlah tugas yang mudah dibutuhkan kerjasama antara psikologi dan cara psikologi muslim dalam hal-hal yang berkaitan dengan riset dan development untuk mewujudkan corak bagaimana seharusnya psikologi Islam itu ada beberapa karakteristik yang sudah bisa dianggap sebagai corak dan psikologi Islam itu sendiri pertama, manusia secara fitrah itu baik yang kedua eksistensi manusia berlaku setelah kematian. Yang ketiga, dimensi rohannya merupakan salah satu dari totalitas manusia. tempat dinamika kehidupan manusia berlangsung di sekitar interaksi antara manusia satu dan manusia lainnya. Yang kelima, pinjauan mengenai perilaku berdasarkan kerangka acuan yaitu al-Quran dan hadir. Yang keenam, ditemukannya teori-teori psikologi baru yang berkembang dari al-Quran dan hadir. Yang ketujuh, dilakukannya telah A, atau studi banding antara pandangan-pandangan para pemikir Islam dengan pandangan filosofis pemikiran Barat yang kedelapan terjadi yang kerjasama antara psikologi dalam ulama dalam mengembangkan psikologi Islam yang kesembilan mempunyai tokoh identifikasi yang paling sempurna bagi perkembangan kepribadian manusia yaitu Nabi besar Muhammad saw bagi calon-calon psikologi Muslim yang pemikiran masih murni terbuka dan ilmiah Diharapkan dapat memberikan lebih besar dalam proses pengembangan psikologi Islam. Mungkin hari ini dapat saya pendekan. kurang kurang maaf. Saya akhiri dengan doa terakhir dari ulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.